I right. Hey! <laughs> Orang atau bohlam. Langsung lanjut saja dari Curug Kebun ya. Ya, penampilan dari Ranting. Arah madia api alia te darrsilen Yeah